oke okay, teman teman kali ini aku kedatangan paket ya dari lazada apa kira kira ini gitar bukan ini bukan gitar jadi ini aku beli ya ini bracket untuk mototiksen langsung aja kita unboxing jadi teman teman ini aku beli dikarenakan meperankan kecilan jadi susah kalau nggak ada Gininya, itu jadi, ya. jadi seperti apa ini langsung aja kita lihat jadi seperti ini Oke. langsung aja kita kupas tuntas teman mungkin yang minat uh, beli nanti aku taruh ya di link deskripsi toko pembeliannya nah jadi seperti ini teman-teman ya, seperti ini bentuknya. Oke, jadi bentuknya seperti ini ya lalu bagaimana cara pemasangannya tonton video ini sampai selesai jangan skip Oke, lanjut Oke, lanjut ke proses pemasangannya. Yang kita perlukan adalah kunci 12. Oke, langsung aja kita buka. Kita taruh sini. Ya. Oke. Mari kita eksekusi. Kita kendurkan baut-baut ini. Ya, benturkan semua juga. Oke, tidak ada kendala, ya, teman-teman. Oke. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck. I keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful because they tried to be. They sit there being just mental because you trying things. And they just want you to settle and do the right. Thing. Jadi get a good kita ambil i got a different path from everyone kemudian langsung saja kita pasangkan Baut sesuai dengan posisi posisinya sangat TNB sekali teman-teman tidak ada kesulitan dalam proses pemasangan ini.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 Oke bro, setelah pemasangan jadi seperti ini. Penampakannya dari belakang seperti ini ya. Lumayan kokoh. Harga seperti itu ya. Ditampilannya seperti ini. Ini memudahkan para untuk membawa, misalnya, apa duren, gitu <laughs> motor, vixion ini memang susah, teman-teman. Kalau membawa barang-barang sedikit saja, sangat susah. Cuma, kalau sudah ada ini enak, kita bawa mudah, lah. Jadi, tampilannya seperti ini. Ini sangat PNP ya, pasang pakai. Cuma teman-teman kalau untuk menutup bagasi motor ini sedikit kita tekan ya Itu sih, cuma itu aja Kalau untuk untuk ini harus ketak Oke, okay. mungkin review-nya cukup ya Jangan lupa like, komen, subscribe